Nomor undian tiga, nama grup Wahyu Anom Budoyo, kategori grup Turonggo Yakso, nama penanggung jawab Dwi Narco, asal grup Surondakan. Nama ketua Beni Noverianto, penata tari Ririn Puspitasari, penata iringan Arti Pambuti. Pemirsa dan Dewan Juri yang kami hormati, inilah Wahyu Anom Budoyo, selamat menyaksikan. Anak putra yang asal wali, purpawar ngaluri Ya. Hát êm, hát êm, hát êm,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 ka ka ka ka ka ka